tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik, kabar terbaru dari Lesti dan Bilar tentunya. Bagi kalian yang sudah mensubscribe channel ini selalu bangun doakan mudah-mudahan kalian semua selalu sehat, bahagia dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan, selalu dilancarkan, amin. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Yuk sama-sama untuk warga Konoha, kita sukseskan produk terbaru dari MRB Clothing Line. Semoga lancar ya untuk bisnisnya Bapak B dan diminati seluruh masyarakat, termasuk kita semua sebagai fans sejatinya Leslar. Siap-siap ngumpulin dana dari sekarang ya, nabung biar kita samaan untuk memakai baju produk terbaru dari MRB Clothing Line Ini tentunya keren banget persahabat ya Terseed oversize-nya Luar biasa Kece Dan pastinya ini keren banget Semangat untuk warga Konoha terus dukung Apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita Kemudian juga persahabat Orang baik memang selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Kali ini di postingan Kak Merziska, mengunggah video persahabat ya Kak Mary, Kak Lesti, dan Kak Bilar ini mendapatkan hadiah tentunya dari Cinnamon, Masya Allah, ini ketika di Bali bersahabat ya Papa Bi dan Bunda Lesti pastinya selalu mendapatkan jamuan yang sangat luar biasa baik dari orang-orang yang selalu mensupport idola kesayangan, Masya Allah di Bali pun mereka sangat-sangat dijamu dengan baik kita yakin bahwa Leslar tentunya akan selalu mendapatkan sahabat-sahabat yang sangat luar biasa mudah-mudahan idola kesengan kita selalu diberikan kesehatan amin kemudian juga persahabat kita lihat juga masih pagi persahabat ya kelakuan gesrek dari Rizky Bilar pun membuat kita ngakak bahagia pagi hari ini di postingannya Papa B persahabat ya perhatikan sarapan mie persahabat ya namun kita dibikin salfok dengan aksinya Rizky Bilar Perhatikan deh Papa Bilar Ini sepertinya mau jadi pesulap nih persahabat ya Ini sendok bisa berdiri sendiri nih persahabat ya Aduh ada aja kelakuan yang tentunya membuat kita ketawa ngakak bahagia pagi hari ini Komentar pun tentunya banyak sekali diberikan Kita lihat persahabat dari akun Instagram bunga anggrek bunga mengatakan kangen gesreknya katanya tuh ya ada juga tanggapan lain dari akun kt tujuh lar lar kalau orang katro pasti percaya aja itu sendok bisa gitu katanya tuh ya ada juga tanggapan dari akun wong Kanjan 0215. dua Oh sekarang mau jadi pesulap ya kakak Bilar katanya tuh Masya Allah Ada aja ya kelakuan gasreknya yang selalu bisa membuat kita ketawa Ngakak bahagia Masya Allah Saya selalu untuk Papa Bi Semoga selalu menyuguhkan kejutan bahagia untuk warga Konoha Untuk berikutnya kita lihat juga persahabat Outfit Bunda Lesi Gejora nih persahabat ya Kita lihat kacamata yang dikenakan saat di Bali ini harganya bukan kaleng-kaleng, mencapai juta ribu, masya Allah. Berkat selalu untuk Bunda yang rezekinya. Semoga bisa keluarga kita semuanya rezeki, Dalam kesenangan kita. Amin. Hanya doa yang terbaik selalu kita berikan untuk kita semuanya. Untuk berikutnya juga bersahabat, ya. Kita lihat nih, Alhamdulillah, untuk karya Bunda Lesti. Lagu sekali seumur hidup, tembus 48 juta viewers di YouTube. Alhamdulillah, resahabat ya, semangat. Bismillah, akhir bulan ini bisa tembus 50 juta viewers. Kita yakin, kita bisa, kita yakin, kita semangat untuk selalu mendukung karya-karya terbaik Lesti. Dan pastinya kita juga selalu menantikan karya-karya terbarunya, doakan saja mudah-mudahan segera rilis untuk single terbarunya Bunda Lesti Kejora. Kita masih menunggu cidukan hingga kabar terbaru berikutnya di pagi ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube DipaTV yang akan selalu memberikan kabar menarik, kabar bahagia dan terbaru pastinya dari Lesti dan Rizky Bilar. Ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar, bang min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.